Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagunging Dumadi Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemirsa video saya Yang sudah memberikan masukan sehingga bisa memotivasi kami Dalam menyampaikan pemahaman-pemahaman yang berhubungan dengan ajaran Yang diwariskan oleh para nenek moyang kita kepada kita semuanya di sini, saya akan menyampaikan seperti yang sudah saya janjikan di video sebelumnya, yaitu tata cara untuk mengaktifkan tentang tujuh cakra yang berada di seluruh anggota badan kita. Ini yang pertama, lakukan di tempat yang aman, nyaman, dan hening, kemudian duduk tegak lurus, bersila menghadap ke timur kaki kanan di atas kaki kiri anda lalu usahakan pergelangan tangan kanan kiri anda menopang di atas lutut anda lalu mulai pejamkan mata pelan-pelan sambil menghayati seluruh anggota tubuh anda yang kedua pastikan bahwa duduk anda itu sudah merasa nyaman dan atur napas anda sambil mengamati seluruh badan anda dari sumsum -sum sampai rambut yang paling ada di luar. Kemudian amati titik-titik ketujuh tujuh cakra Anda. Diawali dari bawah atau tulang ekor. Kemudian naik sampai ke cakra mahkota. Ulangi beberapa kali sampai betul-betul Anda menemukan dan bisa memusatkan semua cakra Anda. Yang ketiga, pusatkan cipta Anda ke Cakra pertama lalu tarik nafas sedalam mungkin masukkan ke perut kemudian anda tahan lalu ucapkan dalam hati dalam posisi masih menahan nafas niat ingsun narik cahyo abang yodayaning aksoro jawopo sumebar saindenging balung kodok kang winadi teguh yuno gesangipun Napas tetap ditahan sekuatnya. Kemudian pelan-pelan lepaskan napas ke tengah dada menuju cakra yang pertama. Kemudian yang kedua, niat ingsun narik cahyo jinggo yang dayaning aksoro <tuk> jowolo sumebar Sain denging kang winadi yo kemeh teguh yuwono gesangipun pun napas tetap ditahan sekuatnya. Kemudian lepaskan napas ke tengah-tengah dada menuju cakra yang kedua. Selanjutnya, <tuk> niat ingsun narik cahaya kuning, yodayaning aksoro jowowo, sumebar sakin denging, Kang kangwinadi, teguh yuono gesangipun. Napas tetap ditahan sekuatnya, kemudian lepaskan napas Anda ke tengah dada pelan-pelan menuju Cakra yang ketiga, selanjutnya niat engsun narik Cahyo Iju Yudayaneng Akshorejojo, "Sumabarsa Indining, jantung Kangwinadi teguh, Yuwono Gesangi pun napas tetap ditahan sekuatnya, kemudian lepaskan napas ke tengah-tengah dada pelan-pelan sambil menuju cakra yang keempat." Selanjutnya. Niat ingsun narik Cahyo Biru Yudayaneng Aksoro Jowo So Sumebar Saingdenging Jonggo Kangwinadi Teguh Yuno Kesangi pun napas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan napas pelan-pelan ke tengah dada menuju cakra yang kelima kemudian niat ingsun narik Cahyo Nilo yodhaya aksoro jowo yo sumebar sa'indenging teleng kangwinadi teguh yuono gesangi pun napas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan napas anda pelan-pelan ke tengah dada menuju cakra yang keenam kemudian yang ketujuh atau yang terakhir niat ingsun narik cahya umum yodhaya aksoro jowo go semua sa'in denging ubun-ubun Kang Winadi teguh Yuwono Kesangi pun napas tetap ditahan sekuatnya kemudian lepaskan napas ke tengah-tengah dada anda menuju cakra yang ketujuh seolah-olah anda membayangkan cakra anda kena napas anda setelah tarikan cakra yang ketujuh selesai diteruskan dengan meditasi. Adapun tata cara meditasi atau manekung sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Pengertian tentang membuang napas ke tengah dada. Napas yang Anda lepaskan ke tengah dada itu menyebar seluruh cakra Anda. Sekalipun cakra keenam dan ketujuh 7 posisinya ada di atas dada kita. Itulah tata cara membangkitkan cakra. Yang bertujuan untuk mengaktifkan seluruh organ tubuh Anda, yang tadinya darahnya tersumbat menjadi lancar, yang saraf-sarafnya terlalu aktif menjadi pelet dan sebagainya. Jika ini bisa kita lakukan setiap hari atau setiap malam sebelum Anda tidur, akan menjadikan jasmani dan rohani Anda menjadi sehat. Jalankan apa yang saya sampaikan ini kemudian rasakan hasilnya jika para pemirsa tidak menjalankan apa yang saya sampaikan ini bagaimana Anda akan mengerti sensasi dan hasilnya ini bagi yang mau menjalankan siapa tahu saat ini Anda perlu meningkatkan stamina agar seluruh jasmani dan rohani menjadi lebih sehat sehat itu murah sakit itu mahal dan yang jelas tidak enak contohnya sehat itu murah Anda hanya modal kemauan dan niat yang didorong oleh tekad yang kuat cuma duduk bersila, modalnya hanya mengatur nafas dan mengembangkitkan daya cipta Anda dan ini tidak mahal yang mahal cuma niatnya saja para pemirsa yang berbahagia ketujuh cakra tadi hubungannya sangat erat dengan Aksoro Johor 20 Keberadaannya ada di setiap cakra. Jika Aksoro Jowo yang berada di setiap cakra itu di mantra akan memberikan energi dan bisa membangkitkan urat saraf dan organ tubuh kita menjadi sehat. Sedangkan hasil dan pengalaman dalam meditasi cakra dengan pernapasan itu menghasilkan satu. Raut muka kita atau wajah seseorang yang menjalankan meditasi cakra akan terlihat lebih bersih, cerah, dari sebelumnya yang kedua seseorang yang menjalankan meditasi cakra anggota tubuhnya akan terlihat lebih bersih dan memancarkan energi cahaya yang ketiga semua toksin akan terbuang melalui keringat Anda karena di saat Anda menarik dan menahan nafas Anda seluruh organ tubuh Anda ikut juga bertahan dan mencari celah untuk mendapatkan oksigen melalui pori-pori Anda. Setelah itu, badan Anda akan mengeluarkan keringat. Nah, itulah manfaat dari meditasi cakra. Apabila kita bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh, akan banyak sekali manfaatnya apakah meditasi cakra hanya untuk kesehatan saja. Meditasi cakra di samping untuk kesehatan juga bisa menarik jodoh Anda bagi yang belum punya jodoh. Juga bisa membuka jalannya rezeki, juga bisa membuka jalannya rezeki, juga jalan kebahagiaan yang hakiki. Caranya bagaimana? Ikutin terus video saya ini selanjutnya, karena video selanjutnya akan menjelaskan tentang itu semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salahnya Rahayu Rahayu Rahayu Sagunging Dumadi